Kebahagiaan dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan Dan dilancarkan, amin Baiklah sahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi hari ini Ada momen spesial Di acara Hood Indonesia Yang ke-28 semalam Para jebolan lidah sahabat ya Ini menyanyikan Single Bunda Lesti Kejora Dan menitipkan rindu Kepada Sang Kejora Lesti itu akan selalu bersinar sampai kapanpun. Harusnya Lesti Kejora hadir di antara kita. Ini kata-kata yang tentunya disampaikan oleh para tentunya pengisi acara, tepatnya Cebulan Lida yang menyanyikan lagu-lagu bunda Leslie Kejora dan menyanyikan lagu terbaiknya. Tetapi karena berhalangan hadir, maka kami akan mewakilkan. Untuk membawakan karyanya Masya Walaupun tidak hadir Karya-karya Bunda Lesti kejora, Terus berkumandang Terus dinyanyikan oleh siapapun Dan pastinya selalu dinyanyikan oleh semua orang Mudah-mudahan karya Bunda Lesti Tetap diminati oleh banyak orang Dan semoga selalu memberikan karya-karya Terbaru dan terbaiknya Di kolom komentar tentunya banyak sekali diberikan di antaranya dari aku Novita, Wati Susi mengatakan, Saya nggak nonton industriar, tapi melihat ini kok bikin mewek, jujur, kangen bangga sama dede dan terharu, bangga sama kejoraku. Semoga sang kejora selalu bersinar selamanya, amin, doakan persahabat. Mudah-mudahan Bunda Lesi kejora terus berkarya, dan selalu memberikan tentunya karya-karya terbaiknya. Kita lihat persahabat komentar selanjutnya, dari akun Nadifa 936 Kangen Lesti, Kejora tergantikan. Min, ada ralnya nggak, dedenya lagi Kejora yang ini, Masya Allah. Mudah-mudahan persahabat ya. Semakin kompak untuk keluarga Konoha, dukung penuh karya-karya Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, kita lihat juga cidukan vitamin yang sangat membahagiakan, Alhamdulillah. Leslar family tentunya selalu membuat kita happy Dan bismillah mudah-mudahan ibadah umrohnya Mbak Brun dan Mbak Bruno, Dan semoga segala urusan yang tentunya dilakukan oleh Leslar Dimudahkan dan dilancarkan, amin Kita lihat foto bareng Mas Gilang Langsung di depan Ka'bah Dan kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar mereka auranya jadi makin adem dan berseri selama menjalankan ibadah umroh Betul sekali bersambet ya. Terlihat aura dari raut wajah mereka Selalu bersinar, terpancar Tentunya cahaya yang tentunya luar biasa Masya Allah Sehat selalu untuk Leslar Doa terbaik Selalu diberikan dari orang-orang baik Pastinya yang selalu tulus Mencintai Leslar family Kemudian kita lagi jaga persahabat Cidukan Saat tentunya Leslar Family Bersama Mbak Sandy dan Mas Dilan. Kita salfok dengan Lesti Tiba-tiba ngajak foto nih persahabat ya Bunda Lesti Kejora yang ngajak foto Masya Allah Attitude ramah, humble, sopan santun kepada siapapun Inilah idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga pastinya, Masya Allah Di depan Ka'bah langsung ya, Begitu banyak orang-orang yang minta foto Bunda Leslie langsung ngajakin Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan Mudah-mudahan saya selalu untuk idola kesayangan Dan semoga semakin banyak lagi dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai Leslar Family kita lihat juga persahabat ya Beberapa tanggapan komentar yang diberikan juga Dianterin dari akun Karosa Mengatakan vitamin jam pocong Baiknya Bunda Lesti Masya Allah nawarin yang mau foto katanya tuh Alhamdulillah etitut selalu terjaga dengan baik Kemudian juga persahabat kita lihat komentar selanjutnya Dari akun Instagram Fatihah 1447 mengatakan, "Masya Allah, al Fatih dan pandanya semoga selalu sehat, murah rezeki, semoga pada Fatih selalu dikelilingi orang baik terus, semoga selalu dikelilingi keberkahan barokah dan kebahagiaan yang hakiki abadi selamanya. Hingga akhir hayat, bahagia dunia dan akhirat sampai mulut memisahkan." Amin. Ya Allah, ya Rabbal 'Alamin, masya Allah. Begitu banyak doa baik tersalib yang diberikan untuk... Leslar family, dan kita juga harus tambah ya komentar selanjutnya dari akun Instagram. Anna harus tujuh mengatakan, "Masya Allah, salvo sama abang bingung lihat pada riwuh," katanya tuh, tapi tetap anteng. Emang selalu bikin adem banget ya melihat Leslar family. Apalagi BBL persahabat ya, aksi lucunya membuat kita pastinya selalu bahagia dan melihatnya gemes banget persahabat Selanjutnya kita lihat juga ada kabar spesial dari Kak Nurul Yang mengunggah tentunya persahabat ya, foto bareng Ibu Rosmaladewi Alhamdulillah ternyata Ibu Rosmaladewi hari ini sedang berulang tahun Barakallah fi umriq untuk Ibu Rosmaladewi, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bahagia, amin Kita ke doa dari Kak Nurul, semoga keselamatan dan lindungannya. Selalu menyertai. Barakallah semoga sehat selalu. Panjang umur, selalu diberikan kemudahan dalam segala hal, bahagia dunia akhirat. Amin. Masya mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga besar Leslar. Kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia, pastinya dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh